Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan materi tentang daya tarik interpersonal seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat menjalin hubungan sendiri. Manusia selalu menjalin hubungan dengan orang lain. Mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain. Mencoba untuk berinteraksi serta mempertahankan interaksi tersebut. Nah, sampai sini teman-teman udah pada tahu belum apa sih daya tarik interpersonal itu? Baiklah, saya akan membahasnya.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 Menurut Henry Murray dan kawan-kawan, terdapat dua motif sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Yang pertama, need of affiliation, yaitu keinginan untuk membentuk dan mempertahankan beberapa hubungan interpersonal yang memberi ganjaran. Yang kedua, need of intimacy, yaitu Ada beberapa faktor yang dianggap sangat penting dalam menentukan daya tarik interpersonal Yang pertama kesamaan atau similarity Kita cenderung e, menyukai orang yang sama dengan kita Dalam bentuk minat, nilai latar belakang, dan kepribadian Kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita Dan mereka pun juga menjadi lebih kenal dengan kita Yang kedua kedekatan atau proximity pada penelitian mengenai ketertarikan, orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita. Kedekatan biasanya meningkatkan keakraban. Kita lebih sering berjumpa dengan orang yang tinggal di dekat kita daripada orang yang kita temui di luar lingkungan kita. Orang yang dekat secara fisik lebih mudah dijangkau daripada orang yang berada di tempat yang jauh. Yang ketiga yaitu keakraban atau familiarity. Semakin seringnya kita berhadapan dengan seseorang, maka kita akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. Seperti dalam ungkapan sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yaitu "mineng tresno jalaran soko yang tercinta karena sering atau terbiasa bertemu. Di mana rasa cinta tumbuh dan berkembang seiring intensitas keakraban yang terjadi antara ini. Yang keempat, daya tarik fisik Ketika kita suka atau tidak suka kepada seseorang pada pandangan pertama, reaksi ini mengindikasikan bahwa sesuatu mengenai orang itu munculkan efek positif atau negatif Kemungkinan reaksi semacam ini didasarkan pada pengalaman di masa lalu, stereotip, dan atribusi yang mungkin relevan atau tidak Misalnya, jika seorang asing mengingatkan kita pada seseorang yang kita ketahui atau kita suka, maka kita cenderung memakainya begitupun sebaliknya ketika kita memiliki stereotip terhadap kelompok maka kita cenderung tidak menyukainya. Yang kelima kemampuan atau ability. Menurut teori pertukaran sosial ketika orang lain memberi ganjaran atau memberi konsekuensi yang positif terhadap diri kita maka kita cenderung ingin bersamanya dan kejadian-kejadian yang ada dan sebagainya hal-hal ini menyebabkan orang yang memiliki kompetensi pintar lebih disukai daripada orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali yang keenam yaitu tekanan emosional atas stres bila individu berada dalam uh, situasi yang mencemaskan atau menakutkan ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain nah di situasi ini lama-kelamaan akan menimbulkan rasa suka terhadap orang tersebut Semakin besar rasa takut, maka semakin besar pula keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain Dan ketujuh, mood yang positif Keadaan emosi kita seperti gembira, sedih, takut, dan lain-lain Suatu waktu akan mempengaruhi persepsi, kompiasi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal Kita cenderung menyukai seseorang Dimana kehadirannya bersamaan dengan munculnya perasaan yang positif Yang kedelapan, harga diri yang rendah Penelitian dilakukan oleh Elaine Wollster menarik kesimpulan bahwa Bila harga dirinya direndahkan maka hasil berafiliasi individu akan bertambah Dan semakin responsif untuk menerima kasih sayang dan menerima orang lain Yang kesembilan, kesukaan secara timbal balik Hubungan timbal balik merupakan sesuatu yang kompleks Ketika kita mengetahui orang lain menyukai kita Maka kita dapat mengharapkan ganjaran dari mereka Karena itu, mengetahui kita disukai eh, Itu merupakan ganjaran yang menguatkan kita Kita dapat mengharapkan orang lain membantu kita di masa yang akan datang Dan kita juga akan mengalami perasaan baik atau positif Menghadapi suatu kenyataan bahwa orang lain memikirkan tentang kita Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini Uh, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan komennya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.